Anak muda maju aja nih. Halo mabro, ketemu lagi di channelnya Simuni. Kita kali ini akan ngelakuin petualangan di New World. Gua lagi main sama temen-temen yang lagi mabar dan yang kebenaran mau ngerjain quest yang sama, mabro. Memang agak lama untuk nyari temen-temen biar bisa kumpul untuk masuk ekspedisi, ambilin Excavation ini. Jadi kalian gak usah ragu kalau pengen lanjutin tahu apa gimana bosnya di dungeon ini. Kalian tinggal tonton abis, jangan sampai lu skip kita lanjutin pertama awalan masuk dungeon ini adalah mengumpulkan surat bro. Di sini ada empat surat yang kalian harus kumpulkan dan kalian harus ambil semua jangan sampai ada kelewat karena game ini memang masih sedikit ada bug ya begitu kalian ada yang terlewat itu susah sekali untuk diambil apalagi dari dropan ya kalian harus pick up semua yang dapat dropan dari monster ataupun dari bosnya. Jadi di sini ada dua. Quest yang bisa kalian menghasilkan 200 gold dan pastinya disitu ada dropan item yang memang harus kalian kumpulkan Jadi jangan sampai kamu miss pada saat kalian selesai membunuh monster-monsternya Coba periksa kembali untuk chest kemudian untuk beberapa questnya kalian perhatikan terus jangan sampai kelewat Jadi next kita lanjutin ke beberapa lantai dan kita ambil juga chest Dan di sini elite supply chest ini banyak sekali item-item rare yang kalian bisa dapatkan jika kalian beruntung ya bro ya Ya, untuk saat ini, gue coba nikmatin permainannya yang memang kebilang agak susah. Ya, kalau kalian kerjakan, cuman hanya di level yang sama. Jadi, kebenaran gue ini di oleh temen gue yang levelnya udah mau mentok, bro. Jadi, makasih banyak untuk Nizon dan teman-teman yang lainnya yang selalu aktif di Discord dalam gamenya New World. Eh, ini. Setelah perjalanannya memang agak panjang, kita ngelakuin ini sekitar kurang lebih dari satu jam. Eh, ketualangan ya karena levelnya juga kita agak berbeda jauh dan e, hanya satu orang saja yang TB ya tapi itu adalah sebuah keseruan yang baru yang gua temuin dari dalam bentuk dungeon ya ini tidak ada pemilihan dari masalah leveling jadi kita akan bebas sekali untuk punya temen-temen yang memang bener e, pemain hardcore di game new world ini game open world Open map ini gue agak sedikit e, suka ya karena polanya ini kita menemukan beberapa kasihkan dari pintu-pintu labirin yang memang harus kita buka secara kompak Ada satu orang yang menjaga pintu ada satu orang lagi yang menginjak e, tuas untuk mengaktifkannya portal tersebut Jadi sedikit ada puzzle nya dan yang kalian lakukan ini harus benar-benar kompak dan butuh seorang healer yang memang benar-benar bisa GG ya untuk menghil kita. Karena damage yang dihasilkan monster ini nggak tanggung-tanggung bro. Walaupun level 25 tapi dia bisa menghancurkan kalian kalau memang kalian memiliki darah ataupun uh, equip yang benar-benar standar. Jadi ya hati-hati aja. Mungkin kalian bisa lebih paham lagi jika kalian terus memainkannya game ini dalam waktu yang cepat ya bro ya. Oke. Okay. Jangan lupa juga kalau kalian ada teman yang mati cepet-cepet uh, hidupkan kembali karena kita bisa hidupkan uh, teman tim kita. Uh, karena memang pada saat kalian ada healer itu harus kalian jaga benar-benar dengan uh, apa? dengan serangan dari monsternya. Itu memang sangat rapuh sekali untuk seorang healer ya. Oke okay, jangan sampai lupa kalian pick up apapun yang kalian dapat Dan kalian akan melanjutkan lagi perjalanan dengan puluhan monster yang memang sedikit ganas ya bro ya Jadi kalian usahakan memiliki dua buah senjata yang sudah memiliki uh, skill pasif yang sudah kalian ambil semua Jadi kalaupun memang kalian fokus dari awal seperti saya di level 1 sampai level 32 ini Saya memainkan sebuah senjata yaitu palu dan beberapa senjata pendukung lainnya diusahakan kalau kalian punya senjata yang lebih baik itu adalah epic ya bro ya itu berwarna ungu dan senjata untuk yang standar medium masuk dungeon ini kalian harus memiliki senjata tier 4 Nah, di sini kalian harus perhatikan juga jika kantong kalian ataupun tas kalian item belum terlalu banyak ataupun belum memiliki yang kapasitasnya 100. Uh, kalian lebih baik langsung pada saat mendapatkan item-item yang tidak diperlukan segera saja di, di salvation ataupun dilebur jadi kalian mendapatkan gold dan tas, tas kalian tidak terlalu penuh karena cukup berbahaya juga saat kalian pick up beberapa barang dan kalian tasnya penuh kalian tidak bisa melompat ataupun berjalan cepat otomatis kalian jadi sasaran empuk uh, para monster bro Oke, okay, kita cek aja untuk bosing di sini kita perlu koordinasi dan ada salah satu tim yang harus memimpin teman-teman semua biar nggak e, bermasalah pada saat membunuh bosnya ya, karena memang mengeluarkan banyak sekali anak-anaknya yang sangat sakit bro. Kita hidupin dulu mah, hidupin dulu mah. yang dihasilkan oleh bos di level 26 ini memang tidak terlalu besar tapi sangat cukup menyulitkan sekali karena memang dia bisa meskipun karakter kita dan pada saat karakter kita sedang delay karena terkena stun itu bisa menyebabkan kerusakan yang fatal oleh anak buahnya itu sendiri bro. Jadi hati-hati aja untuk killernya jangan sampai kalian terlalu berdekatan sekali dengan bosnya. Jadi lebih baik kalian disibukkan untuk para healer itu bagi crocok-crocok monsternya untuk dihabiskan dan yang TB ataupun seorang hitter itu wajib langsung berhadapan dengan bosnya. Vamos anak ini raja raja terakhir. Oke, okay, gas gas. Usom Jauh, jauh, jauh. Oke okay, selesai Mantap map bro chess Kita kali ini adalah untuk mendapatkan 190 gold Dan beberapa item yang bisa kita jual Kurang lebih 200 masuk dungeon ini Kalian dapatkan goldnya Dan buat teman-teman jangan sampai lupa untuk like and subscribe -nya Biar konten gue terus bertambah Setiap minggunya bagi guide kalian Yang ingin mau main ataupun baru main ya bro, ya bro Jangan sampai lupa juga Setiap chest kalian harus Uh, ambil semoga kalian mendapatkan item rare dan untuk saat ini saya belum beruntung ya tapi lumayan lah untuk tambah-tambahan gold ya nah kita keluar dan kembalikan salah satu quest yang emang diambil dari NPC di depan portal ini salah satu NPC nya kita mendapatkan rewardnya juga walaupun gua nggak paham itu rewardnya buat apa nanti kita cari sama-sama dan Kalian gue tunggu iya. untuk main game ini dan persiapkan saja PC nya dengan uh, spek yang sudah saya tuliskan di, di kolom deskripsi ya bro ya. Oke kita langsung kembali, recall to in ini adalah gratisan tapi hanya aktif setiap setengah jam sekali. Jadi kalian harus pintar menghemat karena Jot potion itu bisa kalian dapatkan hanya dari monster ataupun menebang pohon. Itu pun dibatasi ya bro ya oke okay. nah jangan sampai lupa untuk recall to in, di tempat manapun itu hanya bisa dilakukan di satu kota uh, sedangkan ajot potion itu kalian bisa lakukan pemakaiannya dari kota ke kota ya bukan di tempat hunting ya bro ya jadi ajot potion itu nggak berfungsi oke okay, 96 gold kembali kita dapatkan udah 180 lebih ya nah ini terserah kalian mau ambil questnya atau tidak Terima kasih banyak semuanya, kita tunggu mabarnya cuy Don't forget to like lagi Dan di subscribe channel gua ya bro ya Thank you so much, dadah bye bye Sampai jumpa di live streaming gua Dan salam sehat bro.